Tiga puluh di channel puluh Barung tiga Hari ini Saya akan lima, tiga puluh lima, yang puluh cantik bang. Namanya lima, kucing sebagai hewan peliharaan tipsnya ya hmm. yang pertama adalah jangan mencintai kucing, -kucing aslinya ya. kedua jangan malas dibuat bersih koberang-koberang mereka karena itu bakal membuat mereka ya, jadi sakit iya jadi sakit kena virus-virus ya iya virus -virus ya, jadi mati karena kena virus-virus ya, makanya sakit. jadi baik ya teman-teman. Iya. -teman. Dia manja-manja lucing kalian. Sambil alis alis. Iya kayak kucing aku, mohon. Lu lu aku deh. Dia Lihat aja. tuh deh. Tuh. Iya. Oke. Sekian untuk wawancaranya. Terima kasih sudah menonton wawancaranya. Dadah I love you.